Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku bakalan nunjukin gimana sih atau tutorial Nunjukin tutorial e, cara mendapatkan followers yang banyak di Zepeto Nah langsung aja kita ke Zepetonya Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dan komen juga ya dan juga di subscribe dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan sama video-video baru dari aku yang mau follow ayo follow one follow ya buruan ini aku baru 100 tapi semoga aja bisa nanti jadi pertama kalian itu nambah followersnya dari gaya Semakin banyak kali gaya kalian, semakin banyak followers. Nah, ini aku mau um, ini. Indo, ngikutin ikutin kalian juga bisa tiba-tiba ngikut-ngikutin gitu. Nah, kalau misalnya udah diikut-ikutin gini nih, nah terus kalian bikin. Pol Sekalian sendiri, nah, kalau udah kalian bilang uh, yang poseku ini, jadi in, ini ada empat foto ya. Yang ini sama, yang ini sama, yang mana ya? Ini ya, ini ini random, aku milihnya ya. Ini aku baju harian aja. Mang Nah. Kalian terus upload deh. Kalau udah upload nanti sendiri terus selnya diliris deh. Dilir di rilis deh. Suri. Aduh. Iniin banget nah ini style aku banyak cuman nah ini udah loading tiada no cara nah ini tuh banyak tuh segini guys um gini terus gini pokoknya banyak banget uh, yang paling banyak itu runjin sit eh nct lagi runjin sih nah ini dia nah itu aku coba kalian lihat di sini ada yang ngikutin kalian apa enggak tuh cara langsung dong mengikuti nah gini caranya guys hmm. terus kita coba ya wow pring itu kan tuh uh, bertambah terus ya kalian juga bisa langsung semuanya uh, kalian punya 17 terus ayo Bapak 17 berapa lagi nih nah berapa lagi nih ayo dong nah kita tinggal tunggu aja gitu tuh terlihat banyak banget yang ngikutin jadi kalian bisa um, ngineiin itu tuh langsung banyak banget yang mau ngikutin aku dan jadi kayak gini kalian terus aja kalian ceritanya kayak apa ya pokoknya kayak gini udah kalian ikut-ikutin aja ikutin ikutin ikutin ikutin aja ikutin Wow cool terus kalian jangan lupa di like di like juga nah ini aku mau like terus aku ikutin Aku like juga nih. Nah, oke, kalau misalnya itu kalian tinggal kesini terus. Aduh, kalian cuma tinggal kayak gini doang. Nah, tuh gampang banget kan? Ini tuh satu menit aja udah banyak banget. No. Okay. Oh. Nah, Nah ini plus ya kan ini bonusnya ini bonus uh, kalian aku kayaknya nggak terlalu sempat bikin ngenya, kayaknya jadi aku uh, um, langsung satu video aja kayaknya jadi banyak orang yang bilang gimana sih cara dapetin Zem Zem atau berlian dari Zepeto ini aku juga cuma satu doang kalian lihat kan iya yeah, satu doang ini lihatlah emang nggak bisa gitu dan kalian itu kalau misalnya ini uh, kalian ke master lompat atau ke hello world nah yang ini hello world kalian juga um, bisa dapetin koin dari kabar beranda ini yang katanya ikutan misi ini mis ini tuh misinya harian ya terus kalian juga bisa miniin setiap hari check in ini tuh dapatnya lumayan loh pas tujuh harinya seribu nah aku tadi udah dan ini udah apa nih posting oh wow guys di banyak oke okay. Um, terus kalian juga bisa main di sini, tapi aku lagi males, jadi nanti aja next time Oke okay, uh, gitu, kayaknya gitu aja dulu ya Karena aku juga buru-buru, jadi uh, gak terlalu buru-buru amat sih sebenernya Ya biar kalian gak, durasinya gak terlalu kepanjangan banget Dan... Makasih banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.